Lam yalid walam yulad Kenapa Allah cerita tentang kelahiran Persoalan penting kita kena tanya ni Kalau Allah itu ada anak Dia ada tendensi yang dia ada pasangan Bila dia dah ada pasangan, dia ada anak Dia akan beat the purpose of that one super ayat Bila kita sebut لا, uh, لا Tidak ada yang serupa seperti Tuhan So sekarang dah ada yang serupa seperti Tuhan Which is manusia, manusia beranak Haiwan beranak So Allah pun beranak Okay. Kedua, kita akan melihat begini Bila Allah Subhanahu SWT itu ada anak Jadi rank anak dia ni macam mana Bapa lagi besar ataupun anak lagi besar Okey, kita kata bapa lagi besar So Tuhan Allah ni lagi besar Jadi yang anak ni power dia, scope power dia tu dekat mana Maka kita dah start bagi-bagi kan ini apa yang berlaku pada agama-agama yang lain dahulu kala maupun sampailah ke sekarang bila mereka mengamalkan agama yang berbentuk mempercayai kepada banyak Tuhan. Okay, so itu yang dinafikan awal. Sebab itu Allah masukkan ayat ini very important. Lam yalid wa lam yulad. Bahawa Allah itu tidak ada anak, tidak tidak beranak, tidak melahirkan dan juga dia tidak dilahirkan. Tak dilahirkan maksudnya dia tak ada mak bapak. Mungkin orang katakan macam apalah Tuhan kau cuma satu je Tak masuk akal betul Tidak ini menunjukkan kebesaran Tuhan tersebut Kalau dia ada anak banyak Kalau dia ada dia ada dia melahirkan Dia dilahirkan akan menunjukkan kekurangan Tuhan Senang kata um, dia tidak ada absolute power